Polisi memusnahkan 21,44 gram sabu-sabu di Kampar Riau. Barang terlarang yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dari seorang tersangka berinisial IW. Pemusnahan narkoba golongan satu ini disaksikan oleh tersangka beserta perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kampar. Sabu-sabu dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air, kemudian dihancurkan menggunakan mesin blender. Selanjutnya, sabu-sabu yang sudah larut dibuang ke saluran air. Pemusnahan barang bukti kejahatan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kejaksaan. Kita telah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21,44 gram hasil ungkap kasus satres narkoba skampar yang mana terhadap barang bukti ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dari kejaksaan Negeri Kampar. Pemusnahan sabu-sabu sebagai wujud keseriusan polisi dalam memberantas peredaran narkoba. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.